di era yang sudah modern ini ramalan weton masih banyak digunakan oleh masyarakat Jawa dalam perhitungan untuk mencari kecocokan memilih katuranggan burung perkutut dari pitutur yang kami ketahui mengenai ramalan primbon Jawa pada weton kelahiran Senin Kliwon yang konon katanya adalah pewaris dari kodam para luhur. Weton Kliwon ini memiliki jumlah neptu 12 dengan hari Senin 4 dan kliwon 8. Dari jumlah neptu tersebut dapat kita ketahui mengenai watak dari pemilik weton ini yaitu Layaknya macan ketawan dan aras kembang, yang mana watak ini mudah curiga, ceroboh, ambisius, dan seringkali ingkar janji, dan juga tidak merasa puas dengan apa yang sudah dimilikinya, serta selalu berpikir negatif terhadap orang lain. Sifat buruk tersebut ini menjadi kelemahan, weton ini kurang disukai oleh orang lain. Selain itu, weton ini juga dikenal memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Mereka mampu menyerap ilmu dengan cepat dan memiliki wawasan yang sangat luas. Mereka juga cekatan dalam pekerjaannya Serta mempunyai otak yang cerdas Hal lainnya juga mereka adalah penyabar Juga mudah berkomunikasi dan suka menolong sesama Pemilik weton Seneng Kliwon ini akan selalu cocok bekerja di bidang apapun Terkecuali di bidang pekerjaan yang membutuhkan ketelitian Sejak lahir, pemilik weton ini rezekinya sudah bagus, termasuk juga warna kehidupannya, sehingga mereka akan dengan mudahnya berhasil dan menjadi orang yang sukses. Aura positif dari Senin Dewan ini akan semakin terpancar ketika menginjak usia remaja, tergantung dari cara mendidiknya. Seseorang dengan weton Senin Dewan ini memiliki sifat dan karakter yang disukai oleh hodam leluhur hodam leluhur dan arwah leluhur ialah dua hal yang berbeda hodam ialah keilmuan leluhur yang telah meninggal dan akan mengikuti juga mendampingi seseorang dengan weton yang sama untuk melindunginya Koton ini berada di bawah naungan watak Aras Kembang, yang mempunyai arti ia senang menebarkan kedamaian kepada orang lain. Perkutut yang cocok dipelihara oleh pemilik weton Senang Kliwon adalah perkutut katurangan Noroyono Kembang, Kantil. Untuk mengetahui masing-masing tuah perkutut tersebut silakan klik deskripsi di video ini Waton merupakan salah satu kebudayaan Jawa Sejak zaman dahulu Yang menunjukkan hebatnya peradaban Jawa dulu Kita sebagai manusia Boleh mempercayainya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 Rahayu sang untuk mati Kasih nir in sang di kolom.